Oke, kita ambil setengah sendok makan saja cukup ya Kemudian kita tuang pakai air panas Kemudian kita aduk diamkan beberapa menit sampai airnya berubah warna ya semakin lama direndam semakin bagus kemudian tuangkan dalam gelas sambil disaring ya kita saring oke okay. Kemudian masukkan dua irisan lemon Beri madu Dua sendok makan saja Untuk madunya saya pakai merek ini ya Quick press ya Kita aduk Nah, teh organonya udah siap diminum.